digunakannya untuk pengangkat hidrolik. digunakannya untuk pengangkatan hidrolik. iya disebut dengan pompa. lanjut seperti ini sampel barang ya. lanjut setelah itu pto. ini disebut pto. kegunaannya To my channel and Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel saya di sini 49 Nah, dalam video kali ini kita akan unboxingnya atau sekedar untuk mereview khususnya bagian hidrolik bersama Umar Bakri di sini. Salah satu kegunaan serta fungsinya. Yuk, kita tanya-tanya kepada Umar Bakri, bro. Di sini kita akan ya atau mereview salah satu kegunaan dari fungsi pemasangan hidrolik. Oke, okay, bro. Kita unboxing bagian ini dulu, bro. Ini kegunaannya Untuk pengangkat hidrolik Kegunanya untuk Pengangkatan hidrolik Iya, disebut dengan pompa Lanjut, seperti ini Sampel barangnya Lanjut, setelah itu PTO Ini disebut PTO kegunaannya pemasangan untuk bagian bak seneleng oke lanjut bro ini oh, bro, selang Apa? Balik. Oh, selang miak balik kegunaan serta fungsinya bro bolak balik oli iya untuk bolak balik kegunaan oli ya dan ini penembakan penembakan masukkan oli dan ini kegunaan atau serta fungsinya untuk pemasukan oli. Disebut selang induk. Disebut selang induk. Untuk untuk pengangkatan. pengangkatan di kulit. Semua itu pertama. Oke, terima kasih informasinya, bro. Dan ini fungsi dan kegunaannya. Untuk apa, bro? Tangki. Tangki oli, ya. Dan ini bagian selang pipa berwarna biru ini, bro. Fungsi dan kegunaannya tadi untuk PTO dan pompa. Oke, kegunaannya untuk tali PTO dan pompa. Berarti ada beberapa bagian fungsi ini disebut pompa. Ya, ini pompa. Pompa, tali PTO, selang tangki oli dan ini PTO. PTO ya. Terima kasih informasinya Bos, semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman kita yang berada di luar sana serta fungsi dan kegunaannya dan ini bagian dari hidrolik yang nantinya kita akan melakukan proses pemasangan di bagian bawah bak dam truk hari ini juga ya nih di bagian bawah yang akan kita lakukan proses pemasangan nanti untuk pengelasan bagian lantai ini So, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe, like dan komennya. Terima kasih kepada Umar Bakri yang telah memberikan sebuah informasi serta fungsi dan kegunaannya. Atas ilmu yang diberikan terhadap teman-teman atau rekan-rekan yang berada di luar sana. Oke. Okay. Inilah Penggunaan masing-masing dari barang cukup sekian, dan terima kasih. See you next time.